Oke, kembali lagi ke channel gua Kali ini gua akan membahas suatu benda yang Beda dari biasanya ya, biasanya review gadget Kali ini, gadget juga sih sebetulnya hitungannya Tapi benda ini berguna uh, Khususnya bagi gua untuk mengatasi rasa bosan selama pandemi Benda apa sih? Bendanya tuh ini Kau oh, gak ini apa? Ini adalah alat untuk memasak telur gulung Oke penasaran kayak apa? yuk, tonton terus videonya sambil siapin bahan yang mau dimasak dalam paket pembelian lo akan dapetin alat dan kabel untuk colokan ke listriknya Lalu ada tongkat pengaduk minyak. Di sampingnya ada tongkat yang ada spons untuk membersihkan dan atau meratakan minyak ya. Lalu terakhir diberikan juga beberapa tusuk sate untuk ditusukkan ke sostel yang kalian masak. Siapkan bahan-bahan yang akan dimasak seperti beberapa butir telur, minyak, garam lalu opsional ada sosis berikutnya alat tambahan berupa penjepit untuk mengambil sostel yang sudah siap untuk diangkat yang pertama pastiin ini dibersihin dulu nih oke okay. minyak sedikit. Oh. Oke, okay. sambil minyaknya keluar kita kocok dulu. Oh, ya, gimana-gimana, oke okay enggak nih hasilnya? oke okay lah ya, untuk hiburan di masa pandemi ini ya buat gue sih worth it lah benda ini alat ini gue beli di marketplace seharga Rp195.000 untuk link pembeliannya bisa dilihat di bagian deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye!